Assalamualaikum teman-teman, selamat bergabung dan kembali lagi di kisah seram cerita gue Kali ini ada cerita seram yang datang dari temen cerita gue, beliau bernama Evan Nah, mas Evan ini bercerita tentang pengalamannya saat beliau tinggal di suatu daerah jalur tambang Penasaran dengan ceritanya, simak sampai habis video ini ya bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon untuk subscribe channel cerita gue agar kami lebih bersemangat membuat video-video menarik untuk kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari cerita gue. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel cerita gue, kami menghidupkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah membantu mengembangkan channel ini. Oke. Okay. Sebelum ceritanya kita mulai, kita lihat dulu intronya. Halo, perkenalkan nama saya Evan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena channel cerita gue akhirnya menayangkan cerita saya. Oke, okay. Ini cerita pengalaman saya saat tinggal di daerah pinggiran kota Tepatnya di daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Letak rumah tinggal saya berada tepat di samping Jalan Raya Bagi teman-teman yang tahu daerah ini Atau punya pengalaman serupa di daerah ini Silahkan komen di bawah ini ya Jalan Raya di sana merupakan jalan provinsi atau jalur utama yang menghubungkan provinsi Jawa Barat dengan provinsi Banten. Jalan raya tersebut dipergunakan pula untuk jalur lintas tambang atau jalur ini dilintasi kendaraan kendaraan besar pengangkut bahan-bahan tambang seperti batu belah, pasir, batu bata dan juga kendaraan atau modul truk besar yang lebar dan panjang dan memiliki berat di atas 5 ton. Di sana terdapat beberapa gunung atau bukit berbatuan, dan pabrik-pabrik bahan bangunan. Bisa kalian bayangkan, ramainya situasi jalanan di sana, tiap harinya masyarakat di sana berlalu-lalang menggunakan sepeda motor, mobil, sepeda, bahkan pejalan kaki yang harus melintas jalanan itu bersama dengan truk-truk berukuran besar, panjang dan berat, yang beroperasional 24 jam penuh kala itu. Pada saat itu saya memiliki kios kecil menjual produk seluar atau bisa disebut kios pusat ya di depan rumah dan biasa saya buka kios sampai pukul 2 pagi Sebelah barat toko saya ada mekel motor dan kios penjual rokok dan minuman yang keduanya buka 24 jam Singkat cerita suatu malam saya lupa tanggal bulan dan tahunnya sekitar pukul jam 11 malam saat itu saya sedang sendirian menonton tv di kios saya tiba-tiba saya digagetkan dengan suara yang agak sedikit aneh dan belum pernah saya dengar sebelumnya saat berada di kios suara itu seperti suara sebuah batok kelapa utuh yang dipecahkan oleh benda berat terdengar aneh karena kondisi jalanan kala itu terlihat beberapa truk besar bermuatan tembus sedang melintas di depan kios saya. Sedikit saya menoleh ke arah bengkel motor karena mungkin suara itu berasal dari sana. Anehnya, bengkel dan kios rokok sedang sepi juga. Artinya, sedang tidak ada pembeli. Lalu saya berjalan ke depan, niat ingin mengobrol dengan tetangga toko Kala itu jalan raya tersebut tidak ada penerangan Tiang dan lampu jalan ada, tapi lampunya tidak menyala Alhasil jalanan gelap Hanya ada penerangan dari lampu tiap toko yang menyala Saya berjalan ke depan setelah iring-iringan mobil besar melintas Saya iseng menoleh ke kanan dan ke kiri jalanan yang gelap Dari jarak 10 meter saya melihat ada seperti tumpukan benda yang belum jelas itu apa Karena jalanan yang gelap dan benda tersebut sepertinya berwarna hitam pula Awalnya, saya mengira benda tersebut jatuh dari salah satu kendaraan besar yang melintas beberapa saat lalu karena, karena rasa penasaran saya, saya iseng menghampiri tumpukan benda tersebut Dan kebetulan kondisi jalanan sedang sepi saat itu Jujur saya saya selalu merinding saat ceritakan ulang kisah ini. Setelah terus mendekat dari jarak sekitar 1 meter dengan badan tersebut, saya dikejutkan oleh apa yang saya lihat. Saya seperti melihat sepasang sepatu berwarna hitam dengan jarak antara kaki kanan dan kiri. Sepatu tersebut kira-kira 1 meter. Selain saya melihat sepasang sepatu, saya pun melihat sepasang kaki manusia untuk berbalut celana panjang hitam lalu saya melihat bagian punggung dan sepasang tangan yang berbalut baju berwarna hitam pula juga rambut dan semua organ tubuh tersebut masih menyatu itu terlihat seperti laki-laki remaja yang sedang tidur terunggung yang lebih buat saya aneh dan penasaran di bagian rambut saya tidak melihat bentuk layaknya kepala manusia yang biasanya terlihat lebih menonjol dibanding organ tubuh lainnya sambil berbisik saya berkata astag! Yeah. ini orang kenapa ya perlahan saya melihat ke arah lanjut kendaraan yang besar tadi pada sejarak sekitar 4 meter dari saya berdiri saya melihat benda berwarna putih bersih berukuran seperti setengah batok kelapa tergeletak di tengah jalan pula. kalian tahu itu apa batok kepala manusia kali dalam hidup, saya melihat jelas batok kepala manusia terletak di tengah jalan raya yang gelap, dan saya sontak berteriak, Allahu Akbar. Mendengar saya berteriak, beberapa pekerja meninggal keluar menghampiri saya dan bertanya, ada apa mas? Belum sempat saya menjawab, mereka pun berteriak pula setelah melihat apa yang saya lihat. Kami segera memberitahu orang-orang di sekitar. Ketika saya menghampiri kios rokok, saya hendak meminta beberapa kardus kosong untuk menutupi jenazah. Saya kembali dikagetkan dengan si penjual rokok yang tiba-tiba mematung. Badan dan matanya tidak bergerak sedikit, dengan posisi berdiri menghadap ke arah korban. Sesaat setelah tersadar, rupanya si penjual rokok tersebut melihat apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. "Sho!" melihat itu terlihat dan terjadi di depan matanya. Lama warga-warga sekitar hingga aparat kepolisian setempat? Dagang banyak organ tubuh yang berserakan, dan kami temukan di mana-mana. Contohnya, kami menemukan otak manusia di bawah kompresor yang ada di bengkel, bola mata yang terpisah, dan masih banyak serpihan daging kepala yang berserakan. Nah, esok harinya, saya menghampiri penjual rokok tersebut. Beliau menceritakan. Tadi malam, ada sekitar tujuh kendaraan besar yang bermuatan penuh batu belah melintas. Sebelum melewat di depan kiosnya, ada tiga orang lelaki remaja terlihat sedang berdiri. Di pinggir jalan, menunggu kendaraan itu dan hendak menumpang di atas kendaraan tersebut satu Dari tiga orang itu berhasil naik ke atas kendaraan pertama, padahal mereka menaiki kendaraan besar itu dengan melompat saat kendaraan melaju. Naasnya, saat orang kedua hendak melompat dan meraih dinding mobil tersebut, kaki si korban terpleset. Itu membuat si korban tidak bisa mengendalikan diri hingga terjatuh dengan posisi terlungkup, dan mungkin posisi kepala berada tepat di bawah roda-roda besaku yang berjumlah lima buah untuk setiap sisinya ya dan salah satu cerita seram yang pernah Evan alami bagi teman-teman yang punya pengalaman seram dan ingin kisahnya kami tayangkan seperti narasumber kami sebelumnya silahkan teman-teman kirim cerita lengkapnya melalui email ceritagwe19@gmail.com. 19 at gmail.com di deskripsi ya oke teman-teman selalu berhati-hati dalam melakukan apapun dan jangan lupa selalu berdoa agar kita selalu dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari segala marah bahaya terima kasih telah menonton